Halo, apa kabar itu? Bagi para pria yang suka mencukur kumis atau jenggot, tak jarang sering merasakan gatal, terbakar, hingga kering sehabis mencukur bulu-bulu di wajah tersebut. Bahayanya, jika mencukur dilakukan dengan cara yang tidak benar, justru bisa menyebabkan iritasi. Oleh karena itu, pria butuh after aftershave setelah bercukur, yang secara harfiah bila dihatikan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti setelah bercukur. Ada dua metode yang awam digunakan pria saat bercukur. Keduanya memiliki karakteristik masing-masing. Yang pertama, Dry Shave. Dry Shave adalah cara bercukur yang memanfaatkan mesin elektrik atau dengan pisau cukur tradisional, Gate razor atau Safety razor. Namun istilah Dry Shave lebih mengarah ke metode bercukur menggunakan mesin elektrik, walaupun sebagian pria ada juga yang menggunakan pisau cukur lainnya. Mesin cukur elektrik sengaja dibuat untuk para pria yang butuh waktu cepat merapikan rambut wajah atau facial hair dry shaving merupakan metode mencukur tanpa shaving cream, gel, atau lubrikan pada kulit meskipun lebih cepat dan mudah saat ini mencukur namun cara ini berdampak buruk pada kulit seperti membuat kulit kering membuat kulit terasa seperti terbakar dan bahkan bisa melukai kulit walaupun hal ini tidak terjadi pada setiap orang hanya pria dengan kulit sensitif dan gampang mengalami iritasi saja yang merasakan dampak tersebut berikutnya ada wet shave wet shave merupakan kebalikan dari dry shave White shave adalah metode bercukur rambut wajah dengan menggunakan air, handuk, dan sabun. Dalam hal ini dapat menggunakan shaving foam, shaving cream, ataupun gel khusus. Metode apa yang kalian gunakan saat bercukur? Dry shave atau white shave? Share di kolom komentar. Setelah bercukur, biasanya para pria melanjutkan dengan mengoleskan after shave. Apa itu after shave? aftershave adalah produk yang dioleskan ke kulit setelah bercukur secara tradisional aftershave adalah cairan berbasis alkohol tetapi bisa berupa lotion, gel, atau bahkan pasta kalian bisa mengoleskannya pada wajah untuk mengatasi kulit yang lecet cairan ini juga biasanya dapat mencegah infeksi yang tidak diinginkan akibat luka lecet yang tidak disengaja karena bercukur aftershave biasanya mengandung astrigan seperti alkohol dan witch hazel Sifat astringen dalam aftershave dapat membantu membunuh bakteri penyebab jerawat Bahan lain seperti aloe vera dan pelembab dapat membantu menenangkan kulit, mencegah iritasi dan mengurangi kemerahan Namun kalian harus berhati-hati saat memilih produk aftershave. alkohol di dalamnya bisa menjadi bumerang. Alkohol bisa sangat keras dan membuat kulit kering yang kadang bikin iritasi lebih buruk Jika kalian memiliki kulit sensitif, hindari aftershave yang mengandung alkohol Sebagai gantinya, carilah produk yang memiliki kandungan witch hazel Witch Hazel adalah asringan alami yang tidak membuat kulit kering dan tidak menyengat seperti alkohol. Ia juga bertindak sebagai antiinflamasi sehingga bisa membuat nyaman kulit yang teriritasi. Pilihan lain adalah aftercare yang mengandung tea tree oil. Mirip seperti witch hazel, tea tree oil adalah asringan alami dan memiliki sifat antiseptik. Kalian juga bisa memilih produk aftercare yang mengandung aloe vera untuk membantu menenangkan kulit yang teriritasi. Untuk kulit kering yang membutuhkan kelembaban ekstra, cari after aftershave dengan vitamin E atau minyak pelembab lain. Berikut varian aftershave yang umum digunakan. 1. Aftershave Balm Kebanyakan after aftershave balm tidak mengandung alkohol. Oleh karena itu, jenis after aftershave ini bagus untuk kulit yang kering dan sensitif. Karena merupakan produk dengan bahan dasar minyak, after aftershave balm lebih unggul dalam hal melembabkan kulit ketimbang aftershave lotion atau mist. Varian aftershave ini juga akan memberikan efek menenangkan pada kulit dibanding sensasi terbakar yang kemungkinan didapat setelah menggunakan aftershave berbasis alkohol. 2. Aftershave Gel Aftershave berbahan gel umumnya berbahan dasar air dan cocok untuk pria yang memiliki kulit berminyak maupun kering. Produk ini membuat kulit terhidrasi namun tidak berlebihan. Kebanyakan aftershave berbahan gel memberikan efek menunjukkan kulit berkat penggunaan bahan antiseptik alami seperti aloe vera. 3. Shave mist Afterchaffed mist adalah produk yang tidak melembabkan kulit dan cocok digunakan oleh pria dengan kulit berminyak karena produk tersebut tidak memberikan kelembaban ekstra pada kulit Karena memiliki efek menenangkan dan menyejukkan bagi kulit, Shave mist dapat dipakai di cuaca yang panas 4. Afterchaffed lotion Jika kulit kita bukanlah kulit yang sensitif dan tahan dengan cairan alkohol, kita bisa menggunakan After Shave lotion Produk ini memiliki sifat disinfektan tetapi akan membuat kulit terasa kering dan kasar. Sebaliknya gunakan gel atau krim pelembab setelah menggunakan aftershave lotion. Sekarang, pilihan dikembalikan kepada para pria yang suka bercukur. Kalau kalian selalu merasakan gatal dan perih setelah bercukur, itu artinya kalian membutuhkan aftershave. Akan tetapi, jika kalian merasa aman-aman saja setelah bercukur, tidak masalah untuk tidak memakainya. Demikianlah video singkat tentang aftershave dan kegunaannya pada kulit wajah, semoga video ini bermanfaat, bila kalian suka video ini jangan lupa tekan like dan share video ini ke teman-teman kalian, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.